Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 pada tema 3 kelas 4 Peduli terhadap makhluk hidup Baik, sekarang kita akan langsung saja menjawab di halaman 25 Pertanyaan nomor 1 Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya jelaskan? Jawaban Lani menyiram dan memberikan pupuk agar tanana, tanamannya tumbuh dengan subur. Pertanyaan nomor 2 apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Jawaban. Adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk titik.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 Pertanyaan nomor tiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Lani atau adiknya? Jelaskan. Jawabanmu. Jawaban, menurut saya yang lebih bijak terhadap tanaman adalah Lani. Karena lani selalu menyiram tanamannya. Tanamannya. Selain menyiram, lani juga memberikan pupuk seminggu sekali tanaman lani tumbuh dengan subur. Pertanyaan nomor 4. Ketika Adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Jawaban. Ketika Adik Lani tidak menyiram tanamannya, Maka, yang dirugikan pertama pasti tanamannya. Karena bisa mengakibatkan tanaman itu kekeringan. Kemudian, yang kedua adalah La Adik Lani. Masih di halaman 25 kita akan menjawab di pertanyaan nomor 5. Ketika Adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawaban. Tidak, karena dia lupa menyiram tanamannya berarti dia sudah melupakan kewajibannya. Pertanyaan nomor 6. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawaban: Sudah karena ketika ia menyiram tanaman maka akan terjadi suatu kegiatan yang positif di mana dapat memberikan keuntungan kepada keduanya. Bunganya tidak mati dan yang menyiram dapat menikmati keindahan dari bunga tersebut pertanyaan nomor 7 mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting jawaban karena tumbuhan yang kita tanam menghasilkan hasil maksimal dan tumbuhan itu akan tumbuh subur jika tumbuhan itu subur maka itu juga akan menghasilkan udara yang sejuk atau Oksigen. Pertanyaan nomor delapan. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Jawaban. Karena tanaman bermanfaat untuk pernafasan kita, kan menghasilkan oksigen dan juga menyelamatkan. Dari banjir Karena ada penyerapan air Masih di halaman 25 Berdasarkan gambar di atas Diskusikan Pertanyaan satu. Apa tindakan yang mereka lakukan? Baik Karena Memelihara Tanaman Gambar B Tidak baik Karena menambah polusi Gambar C Baik Karena membuat penyaringan Polusi alami Pertanyaan kedua Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Tindakan tersebut baik Terhadap tanaman, kita wajib merawatnya. Gambar B, tidak baik. Kita tidak boleh membakar hutan. Gambar C, baik. Tanaman harus kita rawat. halaman 26 apa dampak bagi lingkungan tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat gambar B hutan menjadi gundul dan Dapat mengakibatkan bencana Gambar C Tanaman tumbuh dengan baik Apa dampak bagi orang lain? Dengan lingkungan yang sehat Kesehatan warga juga terjaga Gambar B Kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Gambar C lingkungan menjadi sehat, dan penghuninya juga sehat. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa gambar A tidak dengan menyiram? Tanaman kita tidak melanggar hak orang lain, gambar B ya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar C tidak justru. Apabila lingkungan hijau, masyarakat menjadi sehat. Halaman 26 Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Sudah, tanaman harus kita rawat. Belum, karena... Tanaman seharusnya dirawat, bukan dirusak. Sudah, tanaman harus kita pelihara. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Tanaman harus kita rawat agar dapat tumbuh dengan baik. Hutan harus kita jaga kelestariannya agar bermanfaat bagi manusia. Tanaman harus kita pelihara agar dapat berkembang dengan baik. Halaman 27 Diskusikan dengan temanmu, taksirlah nilai pecahan 3 per 8, 1 per 10, 15 per 16. Letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan, amatilah nilai-nilai yang paling dekat, apakah 0, setengah, atau 1. Baik, berarti kita akan buat dulu garis bilangan yang pertama, yaitu 0, kemudian 1 2. Dan satu. Nah, kemudian kita akan membuat 1 dari satu tadi. Jadi, bentuknya seperti ini ya. Untuk 1 yang seperti ini. Dari 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 8, kemudian 6 per 8, 7 per 8, dan satu. Nah, 1 per 2 itu segaris dengan satu. Oh, mohon maaf, 1/2 segaris dengan 4/8, kemudian segaris dengan 5/10 dan segaris dengan 8/16. Maka nanti kita akan menentukan apakah 3/8 itu lebih dekat dengan 1/2 atau 0. 3/8 itu lebih dekat dengan 1/2. Nah, ini kan. Nah, ini kan segaris nih. Kemudian 1/10 itu lebih dekat dengan 0, 1/2 atau 1. Oke, kita cari 1/10. Ternyata 1/10 itu di sini. Mana yang lebih dekat 0 atau 1/2? Yaitu lebih dekat ke 0. Kemudian 15/16. Kita cari 15/16 ada di sini. Nah, 15 per 16 kita buatkan garis sampai ke atas dulu. Nah, mana yang lebih dekat? Ke 1 atau ke 1 per 2? Ternyata lebih dekat ke 1. Jadi, ini lebih dekat ke 1. Baik di sini, akan kita buat. Nomor 1, jika pembilang mendekati setengah dari penyebut, Tunjukkan pecahan 3 per 8 dengan garis bilangan. Baik, kita akan buat dari 1 per 8. Kemudian di sini adalah 2 per 8. Kemudian di sini 3 per 8. Kemudian di sini 4 per 8. Di sini 5 per 8. Di sini 6 per 8 di sini 7/8. Oke. Maka dapat kita tunjukkan 3/8 itu ada di sini ya. Kita buatkan garisnya. Oke ya, berarti di sini. mak perhatikan pecahan 1/2, per pecahan 1/2 sama dengan per /8. maka 1/2 itu ini kan 2 kali berapa hasilnya 8 itu 2 kali 4 maka atas kita kalikan dengan 4 1 kali 4 adalah 4 jadinya 4/8 jadi pecahan 3/8 mendekati nah pasti 3/8 ini mendekati mana 4/8 4/8 itu kan sama dengan 1/2 jadi itu lebih dekat ke 1/2 begitu kemudian soal nomor 2 jika pembilang terlalu jauh kurangnya dari setengah penyebut Tunjukkan pecahan 1/10 dengan garis bilangan baik di sini kita buat uh, dari 1/10 ya 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10. 6/10 7/10 8/10 9/10 baik kita akan buat dengan 1 per10 kemudian 2/10 per kemudian 3 perse10 kemudian 4/10 per Nah di sini sebenarnya itu nanti menjadi 5/10 kemudian di sini 6/10 7/10 8/10 9/10 per maka perhatikan pecahan 1/2. Per pecahan 1/2 ada di sini ya. Baik, dia setara dengan 5/10. Pecahan 1/2 sama dengan 5 per 10. Nah di sini kita sudah buatkan ya. Jadi pecahan 1 per 10 mendekati. Nah 1 per 10 itu letaknya di mana? Apakah dia lebih dekat ke 1 per 2 atau 1 per 10? Ternyata, mohon maaf, atau ke 0. Jadi dia lebih dekat ke 0. Jadi mendekati 0. Sekarang untuk yang ketiga, jika pembilang terlalu jauh, lebihnya dari setengah penyebut. Tunjukkan pecahan 4 per 10 dengan garis bilangan. Oke. Kita akan buat dulu garis bilangannya ya. Di sini 14 per 10. Mungkin maksudnya adalah 14 per 16 ya. Karena di sini 16. Berarti di sini 14 per 16. Oke. Maka kita buat di sini menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita buat di sini 1 per 16, 2 per 16, 3 per 16, 4 per 16, 7 per 16, kemudian 8 per 16 ini terlalu lebih ya terlalu banyak ya. Oke kita buat ulang ya, adik-adik. Kini -adik. kita hapus dulu, kita hapus semuanya. Ini ada yang salah ya. Oke, kita sekarang langsung saja buatkan. Kita buat dulu dari ini kan 16 per 16, di sini 15 per 16 maka di sini nanti di sini nanti ada 8 per 16 oke kita buat di sini 7 per 16 6 per 16 kemudian 5 per 16 4 per 16 3 per 16 kemudian 2/16 dan 1/16. Maaf ini terlalu tidak bagus ya kita buatnya. Kemudian di sini nanti 9/16, kemudian 10/16, 11/16, 12/16, 13/16. 14 per 16 baik. Kemudian di sini nanti adalah 16-16. Per Maka perhatikan pecahan 1 per 2 atau 1, 1 per 2 itu setara dengan 8 per 16. Maka di sini adalah 8 per 16. Jadi pecahan 14 per 16 mendekati. Nah 14 per 16 kan di sini apakah dia lebih dekat dengan 1 atau lebih dekat dengan 1 per 2 atau lebih dekat dengan 1. Tuh. baik sekarang kita lanjut ke halaman 29, Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-temannya menyiram tanaman berikut data yang di yang Siti dapatkan banyaknya selalu 11% berarti kalau kita uh, apa namanya taksirkan ini lebih ke 10% Kemudian sering, itu 37 menjadi, kita bulatkan menjadi 40% atau taksirkan. Kemudian 23% menjadi 20%. 29% menjadi 30%. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 30. Ayo renungkan nilai-nilai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sudahkah kita merawat tanaman dengan baik? Baik kita akan jawab dari yang pertama Saya sudah mempelajari nilai-nilai tentang menjaga kelestarian lingkungan Misalnya dengan menanam tanaman, menyiram tanaman, dan memberi pupuk supaya tumbuh subur Sudahkah kita merawat tanaman dengan baik? Baik kita akan jawab Sudah Kita harus merawat tanaman dengan baik Berikutnya di halaman 30 Kegiatan bersama orang tua Sampaikan kepada orang tuamu Pentingnya merawat tanaman Sampaikan juga tabel rencanamu Untuk merawat tanaman Baik kita akan jawab Nah tabelnya seperti ini Kita buat tabel hari Dari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu dan Ahad, rencana kegiatannya menyiram tanaman, menyiram tanaman, dan membuang daun-daun yang kering, kemudian menyiram tanaman, dan seterusnya ya sampai di sini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.